Ini ini ini tadi ALT empat 4 sekarang CTRL ALT DELETE Jangan jangan cepat jangan jalan off cepat ade harus harus offline dulu sih dia itu mah harus gak setting enggak gini-gini okay. KGBian KGBian KGBian bagi sob aku KGBian KGBian buka Discord uh -huh. ada user uh -huh. setting ketemu enggak user setting Udah Isi setting terus ke ini ke ke, ke ke ke ke ke ke voice and video. udah Terus pilih input okay. device nya. Yeah. Uh -oh. Pilih Gustian. <laughs> nggak, nggak pilih sesuai headset headset. <laughs> ya udah pilih Gustian aja kalau gitu. Oh, dia, dia, dia, dia. Apa yang di di okay, <laughs> udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah. Ada deh, nah, efek pilih Gustian emang gitu, cok. Pasti selalu ada, ada ya, guys. Ya, <tuk> kok ada, ada, ada, ada, ada, cok ada, ya, dia ada, ada sekarang tapi dia selalu ada, ada, ada, ada, ada, diam <tuk> lu ada, <tuk> <tuk> <Buset. tuk> ada, boleh boleh lu ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, pengen liat lumayan mending jadi camat gimana guys udah kan udah kan ya udah ya. gimana guys <tuk> pasif gua keren gak hahaha ini gue karena selalu ada old man tidur siapa cowok old man? eh gua lagi silent gua lagi mute mic ya, Onik Onik -on guys ada gabby ada aku ada palipan kita trowel gak sih <laughs> hmm, lagi live? Jangan troll lah. Cari cuan, lah. Ngapain troll Oh iya, yeah. sorry, sorry. Cari hey, cuan, lah. Aku mau, gak... aku mau. Aku mau, cuan mau. aku nah interview juga. Anak Onik main emang sama, gitu, Cok, pintarnya ricuan. Yo, i, aku ajarin bae caranya gimana. Oke. Okay. Oh main gue... sama talent Onik, pescamat Onik. <nanoolar> oh, iya. Oke, oke, Oh, iya, aku ya maaf banget aku enggak ini lagi <stro> <shooters> makan. <nghĩan. nur> gua enggak, gua enggak, gua enggak, gua enggak gattack, guys. Gua enggak gupdate. Lagi lagi okay, ulang-ulang <nur> kita, <uleo. hancur> <mur> uh. kita diajarin cuan, Cok. Oke waktunya main ya, tanpa musik berarti itu, itu, itu, itu. biar bisa dimasukin di YouTube. 100 detik you. ya guys sabar ya maaf ya nggak apa-apa Gabe dimaafin. Itu kredit GB lamalah habis dah nggak ACC berapa <laughs> kali masih ada kreditnya. Ayuh, ya. ayuh, Caranya podcast gimana kalau nggak gaptek kalau sekarang podcast nggak gaptek ngerti gue? Mister Maipan udah pensi dari dunia, mana adek cowok kemarin bikin sama Belum bisa ya? Belum tak lagi kok, bentar lagi kok, Eh, <tik> hmm. Shiii <tik> Gus godain Hah. Dikira gua sampeng goda ah, Bilang aja takut ada yang marah oh. Iya <tik> cowok iya moy, ada ti harus ku moy. Bae takut, dunia sedang baik of dawn, sedang tidak baik -baik saja. Bae tidak mau takut, guys. Kan ya udah, takut, -takut. Nita, DC dulu dong, Nita Satu game okay, aja. Aku aja, aku menurut aja, baik eh, ya enggak ya, kayak gini? Jangan, bay, jangan, jangan. Eh, Iya, jangan ragu-ragu orang berbual ngomong. Mau ben ini? Beningnya? ada, ada terjadi KDRT cowok guys dia ngambek cowok gimana nih payah banget kalau cewek ngambek diapain ya kalau cewek ngambek diapain biar enggak ngambek Diemin aja sampai ngambek lagi lah. Oh, emang begitu ya? Serius. Guys, lagi Ya udah kita diemin aja. Mana? Kita diemin. Ada hutan lagi enggak sih, guys? Habis hutanku kayaknya. Bagi mainan bagi. Tapi GBan enggak lagi ngambek kan? Jadi nggak usah diemin. Enggak. Oke angin jogolot koyo guayaku ini nyenyek kuntul kuntul eh mister pin you play what cok nah, nah. Ntar ditiru adik-adik 14 tahun eh lu main xp cok mana mana mana pulau-pulah pulau-pulah pulau-pulah pula, pula. tira cupu ternyata suhu oh iya xp pir berarti gustian main jungle cok <laughs> janganlah penting gendong adu ritel liritel hahaha <laughs> Hai halusnya bangkiri game ini coba game itu sebelah ada panci pecah iya sih so dia dimit aja Hai eh mister Pin you go jungle lah serena jungle dia orang Inggris ya The no place. no no bukan dia orang Inggris kah aku support ya nggak bukan-bukan support, support ya ya ya yo ii pasti estes. <laughs> Hahahaha <SISIA> Antes mainnya nggak lepas kalau turnamen kebanyakan Bucin Itulah strategi tim lain buat rusak EVOS Gak ya dari sedagi jungle pan Ya ampun <SILENC2> telat, guys, telat Kita harus ada yang kuat dikit gitu kan Aku jadi ruta Bucin lain tidak, tidak mungkin Siapa yang suruh di hyper? Gimana aja nih? ya udah farming aja di jungle uh. Tinggal kita... lelele -lele doang Halo Nita, ngapain di sini? belum masuk tahu Iya oh, dia nggak eh. cok Ternyata neng oh, sudah farewell. Tahu. Emang iya. Lu kerenan dulu gue sama Listi. Ada. Oh. Okay, kita, paramen men oke. Okay, gak ada yang nyemangatin, gue juga, apa? Semangat, Pan! Mantap, <laughs> Semangat Mantap! <ayo>, pan! <laughs> <laughs> Alhamdulillah Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Lagi, astagfirullah, lagi, Guys, astagfirullah, ya, ya, ya, lagi, lagi, ya, di aku tuh salah satu kali gini pakai so aku, ceweknya <tuk> gak habis-habis, anjir. Tadi suara apa ya, guys? Aku takut, tiba-tiba. gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, semua bisa, gak lucu-lucu bisa, gak kayak gak bisa, kayak bisa, gak bisa, gak bisa, gak ketawa Ketahuai mana? Lah kok oh, so room asal room yang aku? Aku bisa ketahu. Coba-coba replay replay-nya, yes. kasih ke IG. Editin apa? Enggak tahu gua dari tadi. Keren, guys. Ini kabur kabur lah. Lo so, so, okay, oh, game gitu mana? Hmm? gue habis ini kabur dulu dari DA. Enggak ada. Oh, salah Tidak masuk. Bapak, enggak, enggak. Baik, buat ulangin, buat ulang. Suaranya di aku tadi tiba-tiba. Oh, berarti tempat kau, Bay itu ya. Mister Finn cannot rupture kah? Finn ruptur. hati-hati aja di daerah sana.